Wah, sedekahnya oh my god! god. On Grana Wei, besar -besar. Ya Allah, enak banget. Hah? Ada laut, ada jenis. Ini yang bikin ayam. saya ngiler banget tuh nasi-nasi kayak gini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Gimana puasanya, guys? Ya, buat cowok-cowok apakah sudah ada yang bolong ya? Jangan sampai ada yang bolong ya, guys. Kecuali dalam perjalanan ataupun sakit, oke okay lah gak apa-apa itu kan. Tapi kalau masih sehat gitu kan, jangan sampai tergoda dengan kolak-kolak ya. Ya. Ataupun dengan air balang, air balang yang ada di sana, guys. Ya, jangan sampai kita harus menahan ya seperti itu. Dan ya, banyak sekali requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram. Banyak sekali ya, sampai saya itu kayak, "Ya Allah, banyak banget ini, guys." Sampai bingung mau reag yang mana dulu gitu kan? Tapi di sini yang paling banyak, guys, daripada requestan teman-teman sekalian yaitu bazar Ramadan di I. Aduh gimana ini guys kalau udah bahasa Ramadan itu kalau kita Ri eh kan kita lagi puasa gitu guys tapi ngiler asli ngiler banget ya semoga nggak membatalkan puasa nggak batalkan guys kalau cuma pengen gitu kan Iya lagi gitu do ya kan Nah di sini dari destinasi TV jangan lupa like share komen, dan subscribe nya link-nya di deskripsi guys support terus destinasi TV karena menyajikan video-video menarik ya seputar yang ada di Malaysia seperti itu ya seputar lebih banyak ke makanan dan juga ya kegiatan-kegiatan tradisi ataupun budaya di sana gitu kan Nah langsung saja guys, saya sudah penasaran Let's go, kita play videonya Assalamualaikum, saya warahmatullahi wabarakatuh Yeah, Welcome to Bazaar Ramadan TTDIKL, The next level Bazaar Speaking sikit sebab apa? Lain macam Bazaar nih. Ah, okey. Assalamualaikum. Nama ramai banget guys di di IG ni. Ah, ismi yelah. ismi. Ismi ismi. Ismi Miguel. Okay, memang tak eh? tu Miguel ni. Ismi ismi tu kan gasmi. nama saya eh. Nama, arti nama ismi tu nama saya. <laughs> ismi ah, iyalah. Ah uh, dia dia guna bahasa apa guys <laughs> ya. Hey, uh, oh, saya buat ah batan tolong kawan-kawannya. Saya pergi lainlah. Oh, uh -huh. dia beli apa ni? Ah, ni wagyu ke? Wagyu berapa ringgit ni? Eh? Berapa ringgit kat sini? Ah, ni murah 17. Abang Betray. Abang Betray. Yo. Saya tahu dekat sana tu. Saya tu yang mai tanya lagi tu. Wah, woi, woi dekat tepi ni mantap. Okey, selamat berjaga bang. Juga di Pomda Karang sikit. Ha. Ami, ami, amin. Mai, mai, mai, temui, temui. Assalamualaikum. Yo Apa khabar? Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Ha, tak nama siapa kau? Alhamdulillah, darat orang dah lupa. Memelah sini muka tadi tak saya pulak juga. Malu lah. Memang tetep-tectum niaga kat sini kau? Ah, tiap-tiap tahun kan? Ni tahun niaga berapa dah? Ah, tahun ketiga. lah. Wah, item tembu ni. Ah. Sedap. Program maju jaya kat eh. Haa, insyaAllah. Dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Amin. Ya, ah. The next level bazar Ramadan in TTDI. yeah. <laughs> in KL. The next level tu sebab apa dia? Lain sikit lah kan. Ah. Haa. Habis tu lah, Janine. Habis rasa kucu dia, Amin. Assalamualaikum nama siapa? Ya, yeah. waalaikumsalam. Nama siapa? Nama Abel. Abel menjaga apa? Lagi nasi guku. Nasi guku kat mana tu? Dekat hujung sekali. Kat hujung sekali kat corner. Hari kat corner. Kat corner. Siapa tahu jaga sini? Siapa tahu Dah lima ha. tahun dah. Dah lima tahun ya. dah. Ah, oh. menarik dah macam satu tu. Presiden kita. ...Bapaknya Abdul Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Bazaar TTDI. Ya, Bazaar ya. Digital yang pertama. Ya, the di next Malaysia. label Bazaar TTDI. Ah, ya. Oh, Bazaar jadi di sana itu? Betul, betul. betul. Kita oh, dia udah, udah digital gitu, guys. Tak payah bawa uang cash. Oh my god, keren banget sih. Di sini sudah sudah sebagian ada ya, guys ya. Kemarinnya saya pas ke Bazar Ramadan ataupun Pasar Ramadan. Kalau di Indonesia namanya Pasar Ramadan, bukan Bazar Ramadan. Jadi di sana kita pakai QRIS gitu kan. Jadi bawa uang cash, tapi tetap harus bawa uang cash karena sebagian ada stand-stand yang tidak bisa gunakan untuk QRIS dan lain sebagainya, guys, gitu. Tapi di sini guys ya, di TTDI ini digital. Jadi semuanya sudah bisa gitu dan ...tidak perlu bawa uang cash lagi. Oh, keren banget sih asli. Semua card. Okey. Kecuali name card. Tak boleh ambil, ambil lah. Tak laku lah duit ni. <tuk> <tuk> ambil. Ambil. Ambil sendiri <tuk> kata tak pakai. Okey. Tak perlu bayar gunakan wang cash. Okey. Alhamdulillah kita dapat uh, interview Tuan Presiden uh, Bazar Ramadan ni. Selamat datang ke Bazar TTDI. Uh, Bazar Ramadan TTDI. The next level Bazar Ramadan in KL digital ke? Oh, okay. Digital, so, aku, so, aku, kita ha. nak pergi tengok popia, ya. popia okay. ada power sebab apa? Popia <laughs> ada power tu. Wah, oh, okay, sedapnya. Apa khabar? Nama siapa bang? Man. Man. Ah, yeah. peniaga popia terkenal di Bazar Ramadan TTDI. Tahun ni tak kurang berapa dah naik. Tahun yang ke lebih pada 10. Lebih 10 oh. tahun. Wow. Kan? Masya-Allah. Dan ada berapa jenis popia kat sini? Kita ada dua, satu popia basah, satu popia goreng. Ah, satu set RM7 ada 4 biji. Ini aku tu punya saya bayar. Ya, Allah, terima kasih deh. Eh, sama-sama, kaseh. Ah, rezeki, rezeki, rezeki. Coba. Nak, nak nak nak doa, nak doa. Okey, okey, nak doa. Saya doakan semoga sukses selalu, sihat selalu, dah dibunakan segala urusan. Ameen. Amin. Amin ya Amin, amin ya amin. Semoga-moga mendapatkan maaf dalam bulan Ramadan ni, insya-Allah. Ya rabbal alamin. Nah, depa saja nak doa, kita doa. Nak lepas ni jalan tak payah bawa duit, eh. doa aje. Ya, jalan-jalan dekat ah bazar ni jumpa lagi penyokong MU. Assalamualaikum. Nama siapa? Abdul Hamid. Ha ah, sihat eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dah datang sini. Selalu ah, jarang Pertama kali Ini pertama kali dan hari ini datang chai juadah apa buka jenis macam mana? Macam-macam mas, -macam semua beli. Macam-macamlah oh. yang yang berkenan di hati kan. Ha nah, belilah semua belilah. Ha nah, yang berkenanlah. Berkenanlah. Oh bau sampai ke apa ni? Baru dia. Kau sampai, okey. Selamat berjalan-jalan. Selamat berbuka nanti. Semoga dipermudahkan urusan. Amin, amin. Lakanan ini bagus. Alhamdulillah. Terima kasih, Mak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dapat sini, tengok. Masya Allah, nak cari saya ni. Niat tu. Niat betul tu. Niat betul, dapat jumpa. Masya Allah. Baik, baik, baik. Mantap. Beli tak lagi, bersembang macam ni. Tiba di YouTube. Okay. okay Mari bang, nama sahabat bang? Uh, oh, ini apa guys? Putu, putu eh Mewa putu bambu di sini Weh, sedapnya uh, ni bambu. original uh -huh. Dengan piring Kita bayar, kita bayar Sebab, sebab, sebab Okay, I pay for you Terima kasih Okay, sama-sama, kasih Okay, kita nak jalan-jalan lagi Kita nak tengok apa yang menarik ada di Bazar Ramadan Next Level in KL, TTDI ah, Ada juga ikan bakar kat sini eh Mari kita interview sikit ikan bakar. ni eh. Assalamualaikum Nama siapa? Ah, oh, baik-baik-baik Hahaha eh. Kita lepas jumpa dah jumpa dong Ternyata Ikam bakar meletup eh. Ini ikam bakar oh, eh. ya? Okay. Allah. Allah okay. Sedaknya okay. Okay. Di sana mempunyai. itu guys ya Kalau bazar Ramadan Kalau saya lihat itu memang yang dijual tuh bermacam-macam, banyak banget yang dijual. Itu yang bikin meriah sih menurut saya, guys. Dan juga jadi orang itu, wah ini ada semua gitu, bikin kalap mata juga gitu. Sehingga orang-orang yang kesana gitu, kayak menikmati suasana yang berbeda daripada pasar malam biasanya. Hah? Keren 20. banget. 20? 20! Wow, wah, boleh celebrate. Ada berapa jenis? Oke okay, makasih? Maka ini banyak, ya, 7-8 jenis. 7-8 jenis. Salafi ah. apa sekali? Salafi apa juga? Oke, okay. semoga. Okay.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 Nama siapa nama? Uh, nama Muhammad Nabil. Okey kalau kita tengok ada juga serunding dari Kampung Laut. Kelang. Oh serunding guys. Oh memang ambil daripada sana. Uh, uh, ada berapa jenis serunding kat sini? Ada 3 jenis. Uh -huh. uh, ayam, daging, uh, ikan. Ayam, daging dan ikan. Uy, da, ada macam buah juga eh. Uh. Masya Allah. Semoga Buat makan dengan tu, nasi, nasi hangat eh sedap. Boleh ramati Allah SWT. <tos> Best lah. <tos> Dah ada juga serunding dah Tak perlu pergi ke tempat lain lagi dah Itu dia, jalan-jalan jumpa orang Tegau kita. Salam-salam nama siapa? Nama saya Zafra Aras Orang sini ke apa? Orang sini Orang sini, titik-titik Selalu datang pasar? Selalu Ini selalu datang sini, apa yang special ada di sini? Sini, sini bagi saya paling special tu Roti bom kat belak sana Roti bom eh? Roti bom sana, masa dah Memang meletup Meletup gila Memang meletup Kalau awak datang sini, selalu cari apa? Kalau datang sini selalu Sini selalu laksa Lepas tu, roti tu masih lalu Ah, Masih okay, lalu lah. Haa, okey. Haa, okey. Baik, baik, baik. sama aku buka. Okey. Eh, Selamat, selamat. Saya nak tengok apa ni kambing kolek. Assalamualaikum. Oh selamat my god, apa? kambingnya kambing gede banget. Ni tahunya keberapa ni? Ni ada sembilan dah ni. Ya, ke sini. Apa ni? Sembilan tahun dah kat sini. Oh tak, tiga tahun. Tiga tahun? Tiga tahun. Oh, tiga tahun dia kat okay. sini. Apa yang special ada di sini? Ini ada nasi arah ayam, okay, lemseng paling murah, 40 je. Pap Lain tu dapat tak? 40? Lain tu dapat tak dapat. 40. Dan ha. kambing? Haa, kambing. Masya Allah. Kambing set ada, kambing sahaja boleh. Aha. Ha. Dia, di, dia timbang lah ni. Dia timbang, 150 gram, RM20. Kambing nasi golek dengan Pemurah nasi golek murah lah. RM20, saya nak yang tu. Saya nak yang tu. Yang tu. Saya, saya yang tu. nak S yang tu. Dengan nasi arah. Dengan nasi arah. Kita beli, kita beli. Assalamualaikum. Namun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amir. Amir. Paniagaan Syawamah Perjaya. Let's be dari Arab tu, eh, Amir. Oh, Pupiah ke? Syirah. Syirah, Masya Allah. Oh, Syirah, pun dekat-dekat negara Arab. Lah. Oh, nah, <laughs> yang <betul, laughs> ya. <laughs> ya, Apa yang special <laughs> okay, ni. <apa> yang special <laughs> okay, ni. kita ada ayam, daging. Oh, ini ke Daging sekali Oh, oke, semuanya ini. kampirin. Oh kebab saya kira, popia tadi guys, sorry sorry sorry. Udah enak, enak banget temen, ini, temen, enak, Ya Allah. Bila dia hujat itu namanya nak hilang kapannya? Bagus sih, Ya Allah hidang. banyak banget oh, dagingnya. Uh, so long, itu so itu yang saya bikin ngiler tuh banyak banget dagingnya guys. Di sini biasa biasa aja sih, nggak banyak begitu banyak banget dagingnya gitu. Oh my god, mereka tuh nggak nggak mikir gitu. Yang penting kepuasan pelanggan itu sih kayaknya. Hazro, Hazro. Weh, banyak satir dia. Ya. Ada banyak satir ni. Ada banyak satir ni. Satu satir Hari ni kita ada ayamnya, Daging saya dah habis. Hujan, tak sempat kejap. Lampu lagi. Daging tak ada nak semula Ayam sempat dah? Lampu dah tak sempat lah. Memang tetek turun niaga kat sini kan? Lebih berdua puluh tahun lah. Lebih berdua puluh tahun lah? Oh, lama. Alhamdulillah. Tahun ini lagi memurasangkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam tahun depan UKP-KP ah, apa semua UKP kan. UKP apa semua semua. tak ah, boleh. Tahun ini kita boleh. Haa ah, betul, betul-betul. Kan? Okay, semoga tak, di... Haa ah, dah boleh selanjutnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak pakai mata. Haa semoga diperudahkan segala urusan. Amin. Dia... Masya jom Allah. Jom lagi perjalanan kita sebenarnya. Haa... Memang-memang. Kat sini kesini ada aio bubur. Ni nama siapa bang? Bubur ah, pemanis saya, mulut. Fazli. Yeah. Oh, dah tak nyanyi dah. <laughs> Memang si bang, masya-Allah. Okay, Kim jaga apa sebenarnya kat sini? Ah, saya berniaga aneka bubur manis Aha. dengan kuimui. Okey. Kuih sedap okay. ni. Bubur ni Nia, ni areh ni. Ah, ah meme, siapa nak beli bubur, saya belanja cepat. Ah. Nak apa bubur, nak ma, bayang, saya belanja. Nak bubur, saya belanja. Ah. Nak bubur apa, saya belanja. Oh, nak belanja saya. Tarik ah. Ah, cepat cepat. Ada gandum. Ambil ambil ambil ambil ambil. Caca kita caca bestit tak kita tadi. Ah nampak. Nyah. Gandum masuk. Oh gado. Satu. Ah saya belanja. Nama siapa nama? Azlina. Azlina selalu datang bazar Siti DRI ni? Selolah kalau tak je. Kalau je tak masuk. Kita oh. tengok keadaan je saya masuk. Kalau saya datang sini shopping apa? Beli apa? Ah uh, mentabak raja. Mentabak raja ni benda baru kan. So Ayam, ayam, ayam percik. Ayam percik. Dia oh. best dia kat sini, Muntabak Raja tu lah. Ya. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. beras. Haa. Haa. Haa. Haa. Sedap. Ya, bulan Ramadhan ni, kita sedekah jodoh untuk membuka puasa pun ada manfaat juga. Haa, ah, banyak fahala dia. Terima kasih banyak-banyak. Semoga okay, sukses selalu. Amin. Dan diberkati. ...dan diampunkan segala dosa-dosa di bulan Ramadan ini. Amin. Amin. Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Berapa orang kru? Eh, jangan, jangan. Betul ni. Berapa orang kru? Eh, Dibatul kami ada, ada 3-4 orang saja. 1, 2, 3, 3, 4 orang, 4 orang saja. Allah, Allah, Allah. Haa, ah, itu dia. Alhamdulillah. Kita sedekah satu, dia bagi balik empat. Masya Allah, magicnya di bulan Ramadan. Ya, nah, betul lah. Ya. Sedekah langsung dibalas oleh Allah SWT. Dan kita masih lagi berjalan-jalan di Bazar Ramadan TTDI. The next level Bazar Ramadan in KL. Assalamualaikum. Nama siapa? Hai. Nama siapa? nama? Abang, huh? Awin. Ha? Awin. Awin? Ha? Ha? Oh, ha, Awin Korea Oh, nampak? Ah, Dari surat FM, ya? Eh? Ya, Abang. Alhamdulillah, kita yes, datang sini. Ha? Selalu datang sini. Saya rasa, saya Baik, okey pun dekat sini. Oh, kalau datang sini, saya selalu cari jual tak macam mana? Jual ada. Uh, Kompon-kompon nasi. Uh -huh. Nasi, lepas tu sikit kuin dengan air lah. Alhamdulillah. Tak, tak banyak sangat lah. Tak banyak sangat lah. Asalkan kenyang cukup. Tengok lah. badan, lah, tengok tengok badan Orang jaga badan. Orang <laughs> jaga <laughs> makan. Alhamdulillah. Kita kena follow orang macam ni. Ya yeah, betul. <laughs> Jangan jadikan pesta jual dah. Jadikan pesta ibadah. Eh? Ya yeah, betul. InsyaAllah. Semang berbuka. Semang berbuka. Apa ni? Ah, hebat kat sini. Okey. Jual apa kat sini? <laughs> ya okay, Kita tahun ni kita jual ada beef rib, lamb rib. Oh my. Bread and cheese. On Gr ini biasa memang habis paham oh. Ini, ini, ini mangkoknya yang beda guys ya Mangkoknya ini rare banget ini Mangkok yang dibuat tuh Wadah yang dibuat tuh guys ya Saya baru lihat ini guys Oh laku keras laku keras Nampak dong tengok Kacau kacau kacau bagi yang kak kak tu lebih sikit keluar. Wow. Di sana kat bawah sawah. Okey baik bang. Oh itu cheese. Okay, oh langsung tu. di cheese nya guys. Masya-Allah. Nilai Corner eh dia, -la dia jual masakan padang. Oh, Lawak Masakan padang Indonesia eh. Assalamualaikum saya Aqila terkejut ah, saya bang. Padang ke? Jangan dia datang tu tadi. Ha yes. Okey memang tak tahu saya jaga kat sini. Ha okey tak tahu saya menyaga kat sini. Dia tahunya berapa? Ah ya ni tahun ke-6. Tahun ke-6 jaga di sini. Ah alhamdulillah ada buat macam ni lah sini. Ah kat sini dia tak tentukan kan lebih daripada 30 ikut pada habis oh, tray saja banyak saya. ni guys oh, ikut ikut okey ya. ha ikut oh, kalau saya ]nya. lagi saya masak lebih kalau malam masa-masa saya macam dah ya bien ah dan alhamdulillah masya-Allah lazat manis ini guys habis ha, ya ha, biasa ha, la urat tapi today hari ini saya tak buat saya tak beli saya tak jual ha, kenapa sebab tak ada stok alamak kan, pinggilah chai wuat-wuat mana ada ha, abang kalau urat long guy lu makan tu nanti dia servis balik pada nah bang okey aduh lebih murat yeah. pula kan? Aduh, lain ditanya, lain dia jawab, kan? <laughs> Assalamualaikum, nama siapa? Assalamualaikum <laughs> Nama siapa nama? Patin. Patin Patin, sihat Patin eh? Sihat Alhamdulillah puasa ini? Puasa Alhamdulillah, ok Orang sini ke? Uh, Cikudian? Tak Ha, orang mana? Ha, saya asal Johor tapi duduk dekat kucing lapu Okey, Johor kat mana Johor? Johor dekat Kota Tinggi Kota Tinggi, tapi selalu banjir, tinggi-tinggi pun ha, Tapi saya kampung segamat lah Okey, Alhamdulillah Dan selalu kalau datang sini cari jualan buku Puasa jenis macam mana? Depends Kadang-kadang uh -huh. beli kuih Lepas uh -huh. tu masak kat rumah Tapi ha. hari ni macam nak beli makanan berat sekali. Makanan berat? Beli batu bersih. Eh tak, tak Tak. Nak makan mana ni? Saya As belanja oh, Nak makan apa saya belanja? Saya belanja, <laughs> saya belanja, saya belanja. Oh, pilih, pilih, pilih. Alright. Kalau saya ambil, Ado ada ya? service cas. Oh, oh, Baiklah, kita ambil sendiri. Lebih-lebih <laughs> pula dia ni. Kalau saya ambil, ada service cas. Oh, ya ke? Ya. Yang saya <laughs> ambil, customer ambil. Upa ambil ke? Upa ambil. Untuk jirah Kalau saya ambil, Oh, ini yang masih nasi padang tadi ke? Maaf. Ha, ambil. Ambil, ha, ha, ha. Lepas. Belen, keep check. Terima, ya. okay. terima, okay. terima, terima. Terima. Terima. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat buka. sama buka. Terima kasih banyak. Masya-Allah uh, sedekah untuk orang yang berpuasa pahalanya besar guys. TTDID ada next level Bazar Ramadan e KL. Ya, yeah, itu dia. Uh, dah kita dah belanja orang dah. Alhamdulillah, kita nak cari lagi sedikit juadah untuk berbuka puasa dan juga yang menarik lah, lain pada lain sikitlah yang ada di Bazar Ramadan TTDID KL ni. Oh. Assalamualaikum. Oh my god. Apa ini nak makan? Makan, ingat kalau mak pun rezeki ya. Nama siapa? nama mama ikan okey peniaga air berjaya di bazar ramadan TTDI ada berapa penjual air kat sini Sepuluh balang ah yang paling menarik kat sini air apa tembikai dengan mangga ah tembikai dengan satu baik berapa satu baik yang kecil 3 ringgit aha yang besar macam ni 5 ringgit bang. ah macam saya nak tembikai satu mangga satu tembikai kecil besar bang. ah ambil kecil nama siapa nama ah Azri. baru datang bazar ramadan TTDI ah baru baru datang, baru datang. cari jualan apa ni kat sini ha ah? cari jualan apa untuk poket kat ni? ah iya satu saya nak air apa Tembikai satu, mangga dua. Tembikai satu, mangga dua. Kita belanja. Okey boleh. Ma. Campur dengan saya ini sekali. Masya Sihat Allah. Selalu dah sama berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Okey. Sama-sama. <laughs> <Ha>. Assalamualaikum. <laughs> Nama siapa? <laughs> Sahab. Sahab. Sahab. Apa ni guys? Niaga kat sini berapa lama dah? Apa ni. Uh, masuk kali ni dia ah. yang tahun kedua lah. Oh ke Brian Hantar, ni. Sahaja. Nasi ni. ni. Resepi. Resepi batu pahat. Batu pahat. Ah. guys. Hilah. Laku keras. Laku keras. Laku keras. keras. Habis dia. Assalamualaikum. Hello. Boleh pegang? Boleh pegang? Boleh pegang. boleh pegang. Oi, lain macam eh. Datang kedai nasi Pakistan tapi berulah sa. Tapi berulah. Bukan orang Melayu-Melayu, Pakistan. Nama apa nama? Rashidi, pak. Rashidi. Ha. Nama adik saya Rashidi. Alhamdulillah. Jual apa ni? Nasi Noor 1 ha? Pakistan. Nasi Arab. Nasi Pakistan bang? Nasi Pakistan dengan? Hmm. Lambsheng. Lambsheng. Kira macam mana ni? Batu Pahat ni bang? Weh besar-besar. Ya Allah, enak banget. Boleh lengkap terbalik lori ni. Okay, bang. Terima kasih. Semoga dipermudahkan usahaan. Dan diberkati Allah SWT. Sama-sama buka. Amin. Haa, ni dah. Nasi brand ni. Brand ni lagi. Memang TTDR ni top brand ni. Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nama-sama nama, bang. Ah uh, enek bang. Ah memang dia kasi bari tak tahu kat sini. Ah memang dia tak tahu kat sini, bang. Ada apa benda ni kat sini? Ha? Ada apa benda ni Ada tiga jenis. Ini yang main. bikin saya ngiler banget, Ayan. banget Ayan. tu. nasi-nasi kayak gini guys. Karena aduh. Bye bye selamat menyaga. Semoga diundang tahun depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Syakirin. Nama? Fazdana. Ah, Fazdana datang bazar TDI? Baru hari ni datang. Tahun lepas dah pergi dah. Oh, kalau yang lepas dengan berbanding dengan tahun ni apa beza Actually, oh, baru ini? baru nak tengok juga. Oh, baru nak tengok sampai. Kalau tanya saya, saya senang nak jawab. Bezanya, orang yang sama baju lain-lain. Ah, betul. <laughs> okay, kalau datang, di TDRC cari apa sebenarnya? Jual dah jenis macam mana tu? Uh, hari ni ingat nak cari kuih-kuih yang special sikit Lain-bunan lain, -lain kuih lah. Lain, lain lain lah. Oh. Apa yang dekat bazar lain tak ada, yang ada kat sini. Nak cari kat sini. Okey, okey. Okay. Selamat berbuka okay. dan selamat. Okey. Uh, orang kata berpuasa, insyaAllah. Okay. Semoga kita diberkati di bulan Ramadan. Amin, amin. Amin, am Saksia saksia selalu. Wah, wow. saya terpanggil di satu kedai yang agak famous eh. Ah, uh, ramai guys santrinya Dan hari ini saya datang lagi ya. Masyaallah. Assalamualaikum. Jumpa lagi tak kak? Ah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. saya jumpa dah kak. Ah. Tahun ini saya jumpa lagi. Siap kak eh. Ah, ni tahu ke apa kak? Ni gambar Ramadan jual cempedak goreng. Dalamu dah lama dah. Dah lama dah. Nangka nah, goreng guys. Ya nangka goreng ini enak banget asli. Asli enak banget, ya Allah, pantesan itu ngantrinya banyak banget guys. Iya ya nangka goreng ini ide ide yang sangat brilian loh. Banyak kak tahan kak, ambil mana buah nih kak? Ada ipo ada paham. <tuh> Dia macam mana tu? Satu uh, set RM10 Satu set RM10 Alhamdulillah nampak Tapi dia berbalai lah, besar-besar Ya yeah, betul, tengok kalau itu tengok ulas-ulas dia Dia dah macam nak nangka dah ni Haa Bukan cempedak lah ni Eh ni premium punya cempedak goreng ni Ah, boleh dapatkan di Bazar Ramadhan TTDI Semoga saksikan selalu kan, nak kacau lebih-lebih tak boleh tengah Bet Kamar acik minyak tu lagi eh. Haa, selamat Majlijaya Kak Semoga diberkati Allah SWT Amin Hati-hati Wih, dia tu, tu, tu, tu, tu, <laughs> Tak reju dalam tu, habis. Sampai sekian di sini saja pada Ramadhan kita. Haa, mari kita tengok ada apa Tak saya tengok udang galak ke eh, esok. Kita mari tengok udang galah. Maklulah sebab. Wow. Bazaar Ramadhan ni, dia next level. Next level ni, dia lain sikit. ah tu dia. So, okay. oh, tak up. madu. Aku nak try lah teh madu dah. teh bunga Assalamualaikum. Nak buat siapa? Nama saya Moktah. Moktah. Mokta. Kalau pemain bola, Moktah Dari. Ah, Moktah Dari, Moktah Hashim tembak orang lagi tak oh, kenapa. Oh, oh, eh, jangan, jangan. <laughs> ni ayak dari mana ni? Ayak dari rumah lah kita bancung siap-siap buat main sini. Oh, resipi, resipi dari sini, dari rumah lah. Weh, hey, macam sedar eh. Yang diolah-olah dengan madu, dengan apa semua. Weh, nampak bunga macam kutik-kutik ni bukan eh. Bunga dia, lah, dia bunga dia lah bunga dia lah Bunga orang memang untuk dia Oh, oh apa ini, baru pertama kali guys tahu ini guys Yang besar 6 ringgit, yang cawan tiga ringgit Oh cawan kena minus sekarang nih. Ah, ha, kita cuba kita cuba yang macam, no. kita cuba yang kecil tu dulu. Yang kecil. Eh, yang kecil. Meter dia ke berapa dah gas ni kau sini? yang kau berapa menyaga sini? Untuk kalau kat TTDI tahun yang pertama lah kalau pertama. biasa normally menyaga kat Bazar Kelana Jaya. Oh. Sekarang tahun ni tiga tempatlah. Tiga tempat. Oh. Allah, oh, Maju Jaya, Maju Jaya. Amin, amin, amin. Semua tolak jani tak ada Jaya. Masya-Allah. yang kecil, yang kecil dah. Tak mau yang besar. Berat nak bawa balik. Masya Allah. Pak ini tadi, 4 Pak ini, tak boleh kau tim, eh, jangan, jangan, jangan, eh, jangan, jangan, jangan, jangan, dah, dah, dah, dah, dah, cukup, cukup, cukup, biar kau <laughs> nih, biar kau nih. Selamat malam. Malam selamat <laughs> ya, ya, kita datang, ya, ya, uskamet. Ah, ni antara yang paling top, mari. Selamat. Ya, alhamdulillah apa kita. Ini antara penyega nasi lemak oh yang Allah paling berjaya dekat. Oh, iya, iya, iya. faham faham faham. Tu yang dulu guys, yang dulu kita dari Act 2 yang Pak Cik memang wus, wow, seronok sangat. Eh, ingat tak kau? <laughs> Ingatlah mesti awak kan. Allah. Jadi ai. Ah, ya adik. Ah.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 Ni kan ambil kacang, udang galah, gulai, udang galah, rangi minyak. Udah, ni rangi Ni tak cuong. Ni tak cuong Ni baik minyak. Ni kalau belah-belah utara saya dulu dia... Dia gulai udang dengan kacang tu. Memang orang nak cari orang kedah. Kedah. Kedah. Kedah. Kedah. kedah. kedah, kedah. Nah, okay. Oh, dia ada lain macam kedah tu. Nah, dia kan kedah, dia kedah. Masak, man, man. Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Kami nak jalan lagi ni. Okay, man. Masak, man. Masak, man. Tak apa, tak apa. Jalan, jalan. Kita nak interview seorang dua lagi. Okey. Hai, apa khabar? Boleh interview sikit? Uh, Boleh interview. Ya. Nak mas apa? Uh, Moga, Amun. Uh, yeah. Selalu datang jalan-jalan dekat Bazar Ramadan ke? Uh, baru dua hari. Baru dua hari. Selalu datang sini cari apa? Uh, bukan. Oh, yeah. lain sikit lah. Haa, yeah. ah, nak cuba. Apa istimewa di Bazar Ramadan sebenarnya? Bagi awak? Sebab istimewa. dia setahun sekali. Uh, you can see various of foods. All type of, of food, ya, yeah. of ya, uh, tradition foods, okay. yeah, that's ya, Okay, nanti mana tahu lepas <laughs> kita ya, ya, sekali ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, nasi goreng ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih. Aisha. Aisha. Jual nasi kucing apa ni? Gue Nasi kucing siput, ikan bakar, kepala katai. Gue bosoi. Uh. Tiga puluh oh lima. Tiga puluh lima. Iya. Mujarab, mujarab. Hai, selamat datang ke nasi tomato to anda. Kita ada nasi tomato dekat sini dan kita nasi ada daging rendam. Uh -huh. Special daging rendang memang sedap, memang padu. Kemudian kita ada ayam masak merah. Uh -huh. Special one, kita punya ke keistimewaan dan juga ayam goreng special. Ya, easy. Oh real. my God, nah, enak banget. Okay, siapa nak asal makan nasi tomato boleh datang kat sini. Nasi tomato to' anda, cantik. Yeah, cantik punya. Yeah. Cantik. Assalamualaikum. Nama-sama. Oh. Uh, Nina. Nina. Cua kuih talam? Haa. Uh, uh. ah, oh, kuih talam. Ah baru ingat kak kuih talam yang dulu ada kalau tak silap eh Abang Azfar Badrul kalau tak silap tu yang memang kuih talam tu dia dah habis dah. Dua jam jual dia dah habis. hujung hujung pun dah habis. Ingat tak kawan-kawan ya? -kawan, eh? Ini yang buat. Horeel ni. Banyak lah, banyaklah. lah. Banyak, bagi abang. Ah, Comel-comel ke dalam kat sini. Tapi kita tengok lebih daripada 10 jenis lah ada kat sini. Ya, sedap ni. Sekarang ni kuih dikira macam mana sekarang? 5 uh, tinggi ya. Memang tetap tu menjaga kat sini? Ah, memang dah lama daripada kita orang kecil ni. Wow. Asya Allah, buat daripada kecil ni. Kita orang sambung ayah punya lah. Masya so, ayah Allah. dah tak turun dah. Masya Allah. Ah, kalau kita kalau... tanya abang yang mana dah lama lagi dah. Kalau ikutkan ni tahun yang berapa dah? 20 tahun ada ni. 20 tahun eh? Masya-Allah masya-Allah kalau 2 tahun nanti. Jalan tahu sama ya. Eh, kau Sini. Eh, ada. Eh, siap eh. Kerja lawak kerja lawak. Eh, oh, dah tak kelakar dah senang. Oh, <tuk> dia <tuk> kawan ni. Jangan Dia <tuk> buat apa? Ni macam penat tengok ni. Gula-gula ramai ni banyak banyak kerja. Alhamdulillah lah. Ni tengah kerjalah ni. Tu lah orang oh, oh, lain jual, orang oh, lain jual nasi, apa-apa, jual panadol. Aku jual ubat. Ha? Aku jual ubat. Alhamdulillah. Jual ubah. Dia berkati Allah SWT. Terima kasih banyak. Baik ni. Kau banyak ada dalam bazar. Alhamdulillah. Eh? Ini dalam bazar ke apa? Tak apa ni. Tak tahu ni. belas lah. Baik. Pulak-pulak. <laughs> Okey. Kita right. okay, ternampak ni. Raja Mutabak. Kita nak singkat dekat Raja Mutabak. Oh Mutabak ini. Di, uh, TTDI. Assalamualaikum. Kisaharam. Ah, Macam-macam. Wow. Kita jumpa ni. Orang yang berjaya di Mutabak Raja ni. Betul. Raja Mutabak, Raja Mutabak. Okey, boleh tanya nama siapa? Raja Zakaria Bengaja Hamid. Daholat kau? Ah. Nama Raja. Okey, ni tahun yang berapa dah? Dari sini. Ini tahun yang lebih pada 15 tahun dah. 15 tahun eh? Ah, oh, dan bermula saya dari berapa jenis mutabak sahaja dan sekarang ni tengok dah banyak mutabak dah ni. Uh, kita jenis uh, lebih kurang dalam 8 jenis oh. tu, pak. Sekarang ni, banyak dulu, banget guys. Ayam daging. Cara makan dah. Oh, sejauh. Oh, sekarang ni delapan. Eh. Oh, masya Allah, masya Allah. Meh, meh, meh sini, meh sini, meh sini, duduk sini, duduk sini, duduk oh. sini. Duduk oh, sini, sini. Duduk memang, memang isian dia banyak kita. banget Nama tebal sama? guys. Josh, yes. selalu datang bazar Ramadan. Uh, ini hari dah. Satu minggu lah. Oh, satu minggu. Penuhlah yeah. sini. Oh, datang sini bisa cari jari makan macam mana? Hah? Huh? Datang sini cari makan macam mana? Masalanglah. Nah, Saya Senang beli saja. Beli saja ah. Oh, itu dia, itu dia. Okey okey Samad. Banyak-banyak macam-macam boleh dia boleh dapat kat sini. Ha, ah, banyak-banyaklah ah. boleh dapat. Ha, ah, ni dia bos utama ni. Ha, ah, ah. dah 15 tahun di sini tau. Oh, berdarah rajum tau. Ha, nampak. <laughs> top, top top top ni, orang yang famous di sini. Masya-Allah, masya-Allah. Saya beli berdarah hari tu. Ha, ah, satu satu ayam ialah 7 ringgit. Ah, semua sama. Ah itu dia. Yeah. Sangat hebat. Okay, terima kasih. Kawan-kawan kita terima kasih. terima kasih. Jumpa yeah. lagi. Itu pasal-pasal lah yeah, punya tu. Ya betul-betul saya saya saya. Dah lama dah tu. LTV. Dari TV. Dari uh, TV. Sekarang driver lah. Sabar. Driver banyak sabar. lah. Driver banyak. Okey, terima kasih. You, okay, terima kasih bos Okey, terima kasih. Jaga-jaga okay. budak boss. Ha. Ha. Tapi boss, bye. Ha. Ah, okey, dah bye boss. Ha, okey. Baik thank guys, thank you kamera. Oh, oh, Alright. <laughs> <laughs> sana interview, lah. sana interview, sini interview. Oh ah, ni, dia memang dari TV guys kalau tak silap. Boleh juga dia. 2 3 keping. Dapat ayam satu, daging satu pun okey juga untuk <laughs> untuk berbuka puasa kan? Boleh boleh. Okey. Ha, chicken satu. King Mart martabak king. Boleh Raja Raja Eh saya ni dua cukup. Ha. Ya, Alhamdulillah. My hand already full. Oh, banyak kali dapatnya. Untuk membuka puasa. Ada sikit-sikit ni kita nak agih-agihkan juga dekat kawan-kawan kita. Jumpa lagi dalam Destinasi bazar dalam episode yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Destinasi TV. Sokong-sokonglah kami. Assalamualaikum dan selamat menikmati. warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya, video daripada Destinasi TV guys. Memang membuat kita tuh kayak... Eh uh, gimana gitu loh guys ya untuk makanan-makanan yang di shoot itu Memang banyak banget dan membuat kita tuh kayak aduh wes udah udah gak tahu lah mau ngomong apa tapi di situ bikin gila ngiler gitu kan dan membuat kita tuh macam nak sangat lah ya kan nak sangat dengan makanan-makanan terutama yang macam nasi briyani dan lain sebagainya itu memang saya suka sangat lah aduh macam mana pun ya kan tapi nanti uh, kita kena cari lah <laughs> Asli guys, dari ketika saya tuh react uh, pasal Bazar Ramadan, habis itu mau buka puasa nanti sore ini, itu bakalan cari yang hampir sama kayak gitu guys ya. Itulah kekuatan daripada Bazar Ramadan di sana gitu. Membuat kita tuh ngiler, terngiler-ngiler gitu. <laughs> Oke itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai guys Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Saya pembina untuk diri Support terus Destinasi TV guys ya Like, share, komen Dan tonton video-videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh